Mobil apa itu? Mari kita lihat ulasannya. A for the fight. Yeah, SUV atau Sport Utility Vehicles masih menjadi tren di pasar global, termasuk Indonesia. Beberapa merek menawarkan produk serupa dengan desain dan spesifikasi yang berbeda. Terbagi dalam banyak segmen, salah satunya adalah lini SUV kompak. Mobil yang memiliki bodi gagah dengan konfigurasi 5-seater ini sangat populer di beberapa negara. Di Indonesia, ada beberapa pilihan mobil dengan spesifikasi tersebut. Khusus untuk mesin 1.500 cm3 non-turbo cas ada Honda Harive, Hyundai Creta, Suzuki SX, S-Cross dan Kia Sonet. Sementara di India, segmen SUV kompak dipimpin oleh beberapa merek. Salah satunya Suzuki yang memiliki banyak varian termasuk Vitara Brezza. SUV tersebut sempat diperkenalkan di Indonesia beberapa tahun lalu, namun sayang tidak laku dari segi permintaan pasar di setiap negara berbeda-beda. Di tanah Bollywood, Vitara Brezza menjadi salah satu produk terlaris. Bahkan Toyota, sebagai merek aliansi khusus di tanah air, telah menggunakan platform SUV kompak sebagai produk terbarunya. Pertama kali muncul, Vitara Brezza rencananya akan menggantikan Grand Vitara. Model SUV yang lebih besar telah dijual di dalam negeri. Suzuki Grand Vitara diposisikan lebih tinggi dari Brezza, karena saingannya adalah Honda Harife, Nissan X-Trail dan mesin bensin Toyota Fortuner. Namun, mobil tersebut sudah lama tidak dijual atau telah meninggal dunia. Untuk menghidupkan kembali produk mitos tersebut, dalam waktu dekat, saudara Breza itu akan segera terlahir kembali dengan beberapa perubahan besar, seperti dilansir Indian Auto's Blog, Senin, tanggal 7 November tahun 2022.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 all new Grand Vitara akan diluncurkan pada tanggal 20 Juli tahun 2022 dan India menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan SUV ini namun sebelum rilis resmi Sistem dealer sudah membuka order jika konsumen berminat. Dia menulis, biaya reservasi untuk memesan Grand Vitara adalah Rp11.000, sekitar dengan 2 jutaan. Menurut sumber ini, Grand Vitara generasi terbaru akan menerapkan desain SUV yang lebih kuat dan berani. Selain itu, fitur kendaraan akan lebih kompleks. Untuk pasar Indonesia beberapa tahun lalu, Suzuki Grand Vitara ditawarkan dalam beberapa varian dengan mesin bensin 2400 cm3.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 Keeps bleeding from the words I spit So sharp, so freezing So cold, behold, the frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal 'em. Don't believe in faith, don't believe in ceilings I just need a place when my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling uh.